Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang berada di bandara Kolonamu International Airport Kota di Medan ya teman-teman ya Oke teman-teman Saya ini dalam perjalanan Pulang Ke tembung ya Dalam perjalanan Pulang ke tembung Tadi saya jam setengah tiga Mengantar sewa ke bandara Kuala Namu Saya kira nanti sampai Kuala Namu Ada orang yang mau dijemput Ataupun ada sewa lain yang memesan arah ke Medan Dan ternyata guys Sangat mengejutkan selama tiga jam saya di Kuala Namu Tidak ada satupun sewa yang masuk Aduh Mantap kali bah padahal rame banget di kuala Namu. tapi kok gak ada sewa ya oke tidak apa-apa yang penting tetap semangat ya walaupun hari ini sudah empat hari ya cuma dapat satu satu satu tidak masalah Seperti inilah keadaan di Bandara Kuala Namu ya dalam perjalanan. Ini belum sampai <tuh> loketnya, loket tiketnya belum sampai ya. Nih, yes. Tiket saya tadi nih. Ini. Ini tiketnya. Masuk jam berapa nih tadi? Jam 14 jam 14:55 nih masuk nih, ini nah, jam 14:55 dan sekarang sudah jam 6:15, jadi terpaksa ya pulangnya pulang kosong ya geng ya. Berarti kita sudah berada 3 jam ya Ataupun 4 jam ini Kira-kira parkirnya sudah 4 jam ini geng Parkirnya kalau 1 jam pertama itu 5000 2 jam dia naik 2000 Jadinya 7000 Hmm. Kata Pak Pak Jokowi disuruh pakai masker. Iya. Oke, okay, kita sudah sampai ke loket pembayarannya. 12.000 atau 9.000. Kita pastikan terlebih dahulu. Sebenarnya kalau tahun baru itu rame ya, tetapi sudah empat hari saya cuma dapat satu, nah. satu, satu. Berapa? Sebelas. Enggak ada pula bang. Oke ya. Oke okay, Kita sudah keluar dari Loket Parkir Walau namu ya Lum, kameranya Agak rusak ya geng ya. Jadi agak blur Ini kita sampai ke Tembung kita cari sewa lagi ya. Gak nyangka saya kayak tahun baru yang sudah tahun berapa itu ya. Awal awal tahun 2022 itu sewanya sangat ramai ya, sangat ramai. Bahkan sampai nggak ada yang ambil Karena drivernya tidak ada Tetapi ini tanggal 31 bulan 12 dan besok tanggal 1 Harusnya sudah ramai sewanya Ya memang sih banyak orang yang liburan Seperti driver pun ikut-ikut ambil rental Tapi saya pun tidak tahu ya kenapa sangat sepi ya teman-teman Bukan lagi sangat sepi Sepi sangat Oke okay. Kita tes drive ya Kita tadi kecepatan 100 lebih ya teman-teman kita sudah sampai di apa di batang kuis ya Sebentar lagi kita akan menuju ke Tembung Tapi saya sudah ya videonya uh, Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe ya Untuk mendukung channel ini Dan juga mendapatkan notifikasi Dari channel saya Notifikasi video barunya ya Informasi terbaru dan yang sangat bermanfaat Buat teman-teman semuanya Jika teman-teman yang tidak suka video ini Uh, terima kasih sudah klik videonya ya Walaupun tidak sih subscribe Tidak apa-apa Oke okay, buat teman-teman yang belum subscribe Semoga tambah sukses. Yang, sukses yang sudah subscribe juga Semoga tambah sukses ya Apapun yang diinginkan Semoga cepat tercapai Oke okay, selamat Selamat sore dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya